Assalamualaikum warahmatullah Wabarakatuh Selamat pagi Pemirsa semua Sahabat-sahabat Bambunik Dari Sabang sampai Merauke Salam kenal dari MVRS Channel Dan salam untuk Sahabat-sahabat rekan-rekan Youtuber Subscriber-subscriber semua Semoga selalu dalam keadaan sehat dilancarkan segala urusannya diluaskan pintu rezekinya amin ya rabbal alamin ya sahabat kali ini kita lagi di depan rumpun bambu ampel sahabat ternyata di lokasi ini saya tidak ada satupun bambu kuningnya sahabat ini yang tetangga sebelahnya sudah ditebangin udah dipanen bambu ampelnya sahabat no, yang, pungin, yang punya rumahnya sahabat nya sudah di panen sahabatku. Bambunya, bambunya ampel. Ya, selamat datang bagi yang baru menemukan channel saya. Semoga menjadi hiburan bambu uniknya. Konten bambu uniknya sahabat. Ya, jangan lupa sampai ditekan like, share, subscribe-nya sahabat. Agar kita terus semangat dalam mencari bambu-bambu unik. Ya, sahabat tanpa berpanjang kata, sahabat. Biar mempersingkat waktu, kita coba lokasi yang sebelah sini aja, sahabat. Pembangun lain ternyata dia tidak ada satu pun. No, ini sahabat. No. Luar biasa, sahabat. Bambu belangkung, Mantap, sahabatku. Ya, sahabat, coba kita geser ke rumpun tetangga pun tetangga ini sahabat sebelah, sebelah sini sahabat Ternyata memang benar sahabatku Di sebelah sini pun tidak ada, Tidak saya melihat Adanya bambu unik sahabatku Ya coba kita geser lagi sahabat Kalau memang tak ada. Aduh coba kita sudah sini sahabatku Wah Alhamdulillah Sahabat inilah Bambu unik Sabdo lutut Bambu petuk Sabdo lutut sahabat No, oh, di dalam juga ada sahabat Sampai berdampingan Sangat rukun sahabat No, Sabdo lutut Mantap sahabatku Oh di sini juga ada sahabat no mantap luar biasa sahabat inilah bambu sabdol sahabat luar biasa sahabat mantap sahabatku wow tuh di dalam sahabat no di dalam juga ada coba kita geser sahabat kita geser ke sebelah sini sahabatku biar lebih jelas wow ternyata memang benar sahabat inilah sahabatku Sabdo lutut Mantap sahabat Wow Luar biasa sahabat Mantap Ya Dapat juga sahabat Empat bambu unik sabdo lutut Coba kita geser lagi sahabat Wah benar-benar Yang -benar. wow, sebelah sono sahabat Yang tadi ini sebelah sono sahabat Di mukanya sebelah sini Mantap sahabatku no, sabdo lutut Luar biasa Ya inilah Sahabat Keunikan rumun bambu ini sahabat Dia cuman sedikit Tapi ada bambu uniknya sahabat Batang bambunya cuman sedikit sahabatku Luar biasanya dia dihuni dengan bambu-bambu unik sahabat Mantap sahabat Inilah Bambu unik sahabat Sabdo Lutut Atasnya udah mati Bawahnya masih segar bambunya cuma sedikit sahabat <tuh> tapi ada bambu uniknya, sahabat beda yang di sebelah sini sahabat Ini lembat tapi ada satu pun bambu uniknya, sahabat luar biasa sahabat keunikan rumun bambu ya Alhamdulillah sahabat dapat 3-4 sabda lutut <tuh> di rumun bambu yang cuman sedikit sahabat <tuh> Ya coba kita lihat dulu sahabat Tiba sini sahabat Rumun bambu yang ini sahabat Apakah ada bambu uniknya, sahabatku Kita coba dulu sahabat Ternyata tidak ada Satupun sahabatku Apa yang kat saya borusan Bilang benar sahabat Rumun bambu Ini enggak ada satupun bambu uniknya, sahabatku. Ini yang di belakang saya Cuma sedikit Ternyata ada bambu unik, sablon sahabat, sampai 4 ya. Mungkin kita harus akhiri, sahabat. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, mantap.